Ya, ini ada pertanyaan sekaligus ya. Di mana orang diabetes sudah mulai kurus mau naikin berat badan atau malah yang gendut-gendut mau nurunin berat badan? Gabung jadi satu bisa dijawab bisa satu jawaban semuanya. Saya ikut body stretching, kok badannya pegel semuanya. Oke. Okay. Orang tidak pernah olahraga, olahraga pasti pegel. Tidak pernah sepedaan jauh, sepedaan jauh pulang-pulang, kakinya -pulang, kram, pegel-pegel semuanya. Apa itu pegel? Ya ototnya ada yang rusak di situ, sel-sel ototnya. Tapi rusak yang disengaja, namanya memberikan stressor itu bagus. Ya, jadi kayak kita post up, wah itu dikasih stress. Ya, stressnya sebenarnya nggak sampai rusak, stressnya itu kita post up, wah, gitu ya. Atau bodybuilding pakai beban. Maka stres itu kortisol naik dikit, kita juga butuh kortisol. Kalau terus-terusan gulanya naik, kalau kortisol naik, tapi sementara naik untuk bakar energi. Nah, kalau energi dibakar kan gula turun, jadi waktu bakar energi, bakar gula itu kortisol naik, insulin turun, ya gulanya dibakar. Nah, dipersiapkan, tapi juga ada sel yang rusak pasti, ya namanya dipakai, tetapi tubuh itu hebat, dia bereaksi mengganti makanya orang olahraga nggak boleh lebih dari 45 menit. Anda sepedaan jangan satu jam, jangan satu jam setengah, jangan dua jam. Nanti ototnya malah mengkerut. Ya 45 menit. Kalau tujuannya mau besarin otot, ya olahraga, body stretching, tarik tangan, ya ini, ini satu gitu ya. Total waktu tadi latihannya 45 menit aja. ya Anda simak di YouTube, Anda simak di uh, pelatih pelatih uh, bodybuilding, ya pasti 45 menit. Sebenarnya, ya latihan itu supaya nanti ini stresnya cukup lalu badan bereaksi untuk membetulkan. Nah, sering kayak olah nafas Wim Kita kasih stres hipoksia, oksigennya turun ke bawah. Lalu bung, biasanya cuma 97, 100. Kayak diayun. Ya, makin kencang nendangnya, bung, baliknya makin kencang. Jadi tubuh ini kalau dilatih itu ya post up aduh sakit nih. Nah, sekarang gimana kalau sakit, kalau penggel, ya karena body stretching, maka istirahat. Yang pertama istirahat. Karena karena waktu istirahat itu itulah namanya regenerasi sel terjadi waktu istirahat. Tidurnya harus deep sleep. Kenapa? Di modul pola hidup sehat ada modul deep sleep. Olah oh, nafas, makan sehat, tidurnya nggak bisa pulas. Saya 6 jam, Pak. Diukur pakai alat ada deep-nya cuma satu jam, kurang. Minimal 2 jam deep sleep-nya. Jadi, tidurnya sleep harus ya, maka ada habis breathing untuk ngantuk Atur ada pola psikolo ada modul mengenai psikologis tidur. Ya, Anda pokoknya simak tips sleep, ada dua modul, simak dua-duanya. Tujuannya apa? Sudah body stretching, sudah olahraga, sudah sepedaan. Kakinya jangan mengkerut karena sepedaan, kakinya ototnya tambah kuat, kan? Gitu kan? Itu harus, harus istirahat. Nah, harus ada waktu untuk istirahat. Makanya, kalau pegel capek, tubuh bilang ini capek gitu. capeknya enggak hilang-hilang, nah tunggu hati-hati. Ini -hati kalau capeknya nggak hilang-hilang, jangan harusnya itu ya. Tidur satu malam itu sudah cukup untuk menggantikan yang rusak. Bahkan yang diproduksi yang baru lebih banyak daripada yang rusak, hanya dalam satu malam. Maka yang rusak sudah diganti. Lebih banyak sedikit, maka pelan-pelan otot kita tambah banyak. Jadi kalau capek, pegel nggak hilang-hilang, nah, berarti regenerasi selnya parah. Ya. Kita pakai rusak, tapi nggak diperbaiki. Lalu butuh apa lagi? betulin deep sleep ya, betulin tidurnya. Jam tidurnya jangan kurang dari 6-7 jam, kalau bisa 4 4 jam pun, 4 jam tapi 3 jamnya deep sleep ya, lebih bagus daripada yang 6 jam deep sleep cuma 1 jam. Kedebak-kedebuk gelisah, simak aja panjang lebar di deep sleep. Nah, sekarang yang saya mutakankan lagi apa? Untuk membentuk sel yang baru, memperbaiki yang rusak, itu butuh protein, asam amino. Ya, protein, minum susu, kasein malah bisa mencret ya, begah, kembung, kentut, maka proteinnya kalau sari susu difermentasi, ya, difermentasi. Jadi jadi kefir. Kefir ambil W-nya yang beningnya. Nah, itu W itulah protein untuk bikin otot, betulin otot dan bikin otot. Makanya orang-orang nge-gym mereka beli W powder. Nah, mahal beli susu. Nah, ini susu misalnya contoh ya, mereka usah, usah disebut, usah ya, disebut. apa saja, ya. Ini sudah susu sapi. Jangan diminum kecuali difermentasi dulu. Tidak mau susu hewan maka susu tanaman. Ya susu tanaman ini sudah banyak. Yang punya duit punya teman sering ke Amerika atau beli online impor juga ada. Ya maka ini susu vegan. Namanya herbal protein, Organ, organik protein, protein yang diambil dari fleksit, chia seed, dari polong-polongan, dari biji-bijian. Kalau di Amerika murah, 23 puluh dolar, berarti kan kira-kira tiga -kira ratus ribu, tiga ribu ya. Ini kalau di Indonesia sembilan ribu, yang satu kilo. Ada orang jual lebih murah, tapi sebenarnya nggak satu kilo dia cuma 600 ratus gram, ya. Nah, kalau mahal maka saya campur, yang saya rekomen itu, ya susu almond. Ini buatan Indonesia, maka murah, sekitar dua ribu kalau nggak salah, ya. Kalau harga saya enggak hafal. ya. Saya campur lagi, apa ini? Orisa ini cuma dua puluh atau dua puluh atau tiga puluh sekarang ini lebih ya ini lebih berat daripada lebih berat ini tapi ini apa nih sari Orisa ini bekatul tapi ini bekatul dari beras hitam di petani organik di Karanganyar saya pernah post di WA group mengenai sari Orisa ya kalau cari di WA group ketemu ya kalau mau kayak gini-gini mau jawab tak jawab atau nanti tak broadcast ulang kayaknya belum lama kok saya belum lama nge ngeposting ulang mengenai pekatul dan juga sayur organik yang di Bandung itu dokter Susan Suryanto tuh sahabat saya dia membina peta-peta petani organik dan bud dosen ini nggak ngambil untung dia kayak pola hidup sehat begini dia relawan ekoenzim dia cuma kalau mau beli ke warung ini dia bina aja itu gratisan ya itu orang baik maka saya rekomen. ya nah ini pekatul ini saya campur ya karena ini 23 dolar kalau ke Amerika saya beli langsung 6-7 botol gitu kan ada teman modal mau moda ke Amerika juga kalau dia mau tak titipin titip ya beliin <guluh> beli online ada nggak ada jabar sekarang mana ada yang nggak ada online salah Salora ada ya namanya protein organik protein atau protein herbal organ protein ya ini pernah juga saya posting di grup kalau nggak kalau teman-teman punya Instagram cari Instagram saya pasti ada ya saya campur dengan sari Orisa, saya campur dengan almond. nah tips dari saya untuk beli susu susu uh, bubuk ya ataupun juga susu cair semua susu ya mereka nggak usah disebutin semua susu itu pasti mengandung creamer pasti sebagai apa itu creamer sebagai homogenizer supaya homogen kalau susu nggak dikasih creamer dia ya nggak homogen nanti memisah kerut sama beningnya itu misah Ya, nah, orang kan maunya kalau diminum tuh enak dari awal sampai akhir, maka dia dikasih creamer. Nah, yang pasti kalau susu-susu yang bentuknya dibungkus seperti ini, maka saya akan menyarankan pilih yang plain, pilih yang netral, ya, yang rasa coklat, rasa stroberi, kapal ini cappuccino, coklat masih mending, coklat tuh banyak juga yang coklat asli kan, stroberi, nah itu benar, -benar bubuk stroberi atau bubuk perasa. Begitu cappuccino, latte apalagi itu mana ada alam. Itu hindari rasa-rasa begitu. Makanya kalau saya paling aman beli yang plain, yang enggak ada rasanya. Ya, bahkan yang tulisannya sugar free. Kalau yang coklat, coklat dan pahit. Supaya enak, pasti tambah gula. Ya, jadi jangan pilih yang ada rasanya. Enggak ada rasanya, itu aja. Bukan berarti enggak ada gula ya, tapi tidak ada gula yang ditambahkan. Ya, gula itu karena di kacang kacang almond kan ada gulanya. Kacang kedelai ada gulanya, ya. Gula dari yang ada di dalam kacang itu, nah, itu nggak sampai lima persen. Bahkan, kalau menurut angka kandungan gizi, itu cuma satu persen. Tapi, kalau secara volume, bisa 5 persen, bahkan bisa lebih. Tapi, itu angka kandungan itu di dalam karbunya pun masih ada seratnya, ada yang lain-lainnya. Ya, angka akaziat cakupan gizi itu adalah berapa yang bakal diserap oleh tubuh. Nah, kalau satu persen itu masih masuk low karbo. Karena kalau 1%, kita konsumsi misalnya 50 gram ya cuma 2,5 gram. Jadi masih masuk low karbo. Nah, ini kan juga untuk susu ya. Susu pasti juga ini kecuali susu segar. Makanya kalau mau bikin kefir terbaik sebenarnya kalau dekat peternakan tapi kan susah sekarang ya. Kecuali di Indonesia ini kayak di Boyolali, di Bandung, itu ada susu segar. Itu kemungkinan besar tidak ditambah creamer atau homogenizer, tetapi ada risikonya mereka nggak ngasih pasteurisasi pokoknya biar bagus di, di, di, di apa rebus dimasak deh sampai mendidih ya mendidih vitamin enzimnya rusak harusnya cuma 70 puluh derajat ya tapi kalau yang kemasan kemasan gini ada sih yang ada tulisannya tanpa homogenizer harganya mahal empat kali lipat jadi maksud saya kalau kita makan kan cuma nggak banyak banyak ya. Ya mestinya nggak masalah karena jumlahnya sudah sedikit dan kita nggak minum sampai satu liter susu. Saya minumnya kan cuma 200 ratus mili itu pun setelah menjadi kefir ya setelah menjadi kefir. Nah kalau yang saya minum langsung ya ini campuran antara sari orisa susu mahal dari herbal. Kalau mau rajin bisa bikin sendiri ya di, di seminar protein sehat Pak Boweruntu itu kan diajarkan. Ya, Polong-polongan kacang ini ini beli juicernya Pak Hendra itu ya, yang 30.000 rpm ya kacangnya direndam dulu 6 jam kalau kacang tertentu 8 jam selesai itu kayak kacang hijau blender jadi susu langsung itu langsung jadi susu tapi direndam dulu kacangnya semalam ya karena itu bukannya blender dia bisa blender bisa masak bisa nyaring jadi bisa bikin susu sendiri ya itu bisa tinggal cari kacang-kacang yang sehat aja ya jadikan susu herbal sendiri kalau saya nggak serajin itu ya nah, kalau saya sebenarnya saya tambah lagi ya, tapi saya lupa bawa bungkus contohnya saya tambah lagi chiait ya, chiait tapi chiasit itu berupa biji-biji yang masih asli ini saya udah campur kemarin sore jadi kemarin sore saya udah campur tuh antara susu almond, ya bekatul sama susu herbal. nah saya bukan nyampurnya tiap hari nyampur, capek. ini isinya udah punya wadah satunya lagi, ini bagi dua, campur almond, campur cari nggak pakai rumus berapa berapa apa kira-kira aja. kita kasih chia seed. nah chia seed harus direndam dulu. makanya nyampurnya kemarin masukin wadah, kasih air, kulkas boleh nggak bapak juga apa apa. nah inilah protein, protein sumber asam amino supaya pegel-pegelnya tadi itu hilang supaya yang mau nurunin berat badan, berat badan saya naik atau berat badan saya nggak naik, misalnya 62 kg aja. saya begitu nimbang, lemaknya kurang, ototnya naik. Jadi kalau teman-teman yang mau turun berat badan, ya dikurangin karbonya, karbonnya, low karbo, walaupun tidak diabet lo ya, kurangin karbonnya. Nasi, bakmi, roti, tepung-tepungan buang semuanya. Karbonnya cukup dari sayur, maka nanti tubuh butuh energi dia bakar lemak. Lemaknya turun. Tapi kita latihan tadi, latihan otot, makan protein, ototnya naik. Latihan otot nggak makan protein, ototnya rusak, tambah mengkerut. Jadi kita harus makan protein. Ya, enggak usah yang mahal-mahal sebenarnya, yang murah-murah aja juga ada sama. Pokoknya protein kan tahu tempe juga protein. Yang penting kita ada asupan protein untuk menggantikan otot yang rusak ya. Memang kalau mau yang terutama, yang kanker itu kan lebih jelimet, ya kan? Waduh, jangan putih ini, ini jangan putih ini, itu, ya. perlu sampai yang begini-begini segala gitu, ya. Saya enggak kanker, tapi ya karena sering dengerin itu, sehat, ya, itu sehat, yaitu dari ch bagus, flagship bagus, ya udah belilah gitu toh juga sering ke Amerika atau punya teman dari Amerika sering datang ke sini. Kalau enggak, ya, bekatul ada vitamin B-nya segala, jadi sebenarnya kita tuh bisa ya di seminarnya Pak itu juga dijelasin kok. Kalau misalnya enggak ada begitu penggantinya apa. Itu dijelasin semuanya, yang lokal-lokal pun, yang di Atambua, yang di NTT, yang di eh, Mamuju, mau dimanapun juga bisa dengan bahan-bahan lokal. Jadi kalau saya minum begini, ya ini bagusnya minumnya kapan? Ya selesai latihan. Habis body stretching, habis sepedaan, ya maka ototnya naik. Jadi mau naikin berat badan, naik. Mau berat badan, ya turun. Tapi yang diturunkan bukan ototnya. Yang diturunkan adalah lemaknya. Maka dengan Pola hidup sehat, pola nafas, body stretching itu beratnya ke ideal. Yang gemuk buang lemaknya, yang kurus naikin ototnya. Bahkan sambil bersamaan menurunkan berat badan, naikin otot. Tapi nanti kayak merasa kok nggak turun dia beratnya, tapi begitu ditimbang komposisinya sudah berubah. Sampai nanti ototnya lemaknya turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun. Akhirnya kita punya komposisi ideal. Saya memang sangat concern dengan hal ini, makanya dari umur dulu 46 tahun, sekarang saya sudah 60 tahun, waktu 46 itu sudah mulai makan sehat, sehingga umur saya dari 46, 47, 48, 49, saya belum pernah punya umur biologis lebih dari 49. Tapi itu turun-turun lagi, tahun lalu 44, ya sekarang saya sudah punya umur 36 tahun, usia usia biologi saya ya masih fluktuatif, 35, 36 pernah 34, 35 lagi, karena komposisinya ya, lemak, protein otot kayak orang usia 35, kira-kira begitu ya. Oke. Salam sehat, sampai jumpa di pelajaran berikutnya.